Produsen mobil jepang honda telah resmi meluncurkan civic type r 2023 dengan spesifikasi terbaru Sedan Sport ini disebut-sebut sebagai Civic Honda paling liar dan garang yang pernah diproduksi Honda. Ada dua alasan Honda merilis Civic Type R 2023, ingin menawarkan keseruan mengendarai mobil Sport yang sudah jarang ditemui saat ini. Alasan lainnya adalah Honda ingin membuktikan bahwa mobil Sport juga bisa berkualitas tinggi saat digunakan. <San> I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface no. Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn in scar I had to give an art, but now I'm thinking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal right, flush, of bluff, you never know what's hard With a back to the mac and see where I'm at I'm a fight like I'm mad. I'm a beast Something that can never be me, nice try But they'll see I achieve everything while the stay salty I Dua poin inilah yang menjadi fokus Honda saat menciptakan Civic Type R generasi terbaru untuk tahun 2023. Meski sudah diluncurkan, sayangnya Honda masih belum memiliki informasi mengenai spesifikasi mesin dari Civic Type R terbaru ini. Namun, detail lengkapnya telah dirinci di situs resmi Honda Jepang. Eksterior Sporty dan elegan. Dari tampilannya, Anda harus mengakui bahwa mobil berperforma tinggi ini memiliki desain yang sporty dan elegan. Sekilas terlihat seperti persilangan antara Honda Civic dan Accord generasi terbaru. Grill depan memiliki logo H besar berwarna merah, tampak depan, di sisi kiri grill, logo Type R juga terpasang di dekat lampu. Di bagian bawah grill terdapat ventilasi sarang lebah yang menutupi intercooler turbo namun lampu depan juga memperkenalkan LED yang dipadukan dengan proyektor cahaya putih. Terdapat juga lubang pada kap mesin agar angin dapat memberikan pendinginan yang maksimal pada mesin. Kehadiran aksen pang ini juga membuat tampilan mobil menjadi sporty dan gahar. Honda Civic Type R 2023 versi miring dilengkapi dengan velg racing berwarna hitam. Palang pelek didesain besar, sehingga rem merah besar terlihat jelas. Cover spion juga berwarna hitam untuk memberikan kesan gahar. Kesan sporty mobil ini juga dipertegas dengan lekukan bodi di bagian samping yang memanjang hingga ke belakang. Desain belakangnya mirip dengan Honda Civic Hatchback. Knalpot dengan diffuser bumper belakang juga bisa membuat kesan tajam. Bumper belakang memiliki peredam suara 3 lubang. Satu ukuran di tengah menjadi besar dan dua lainnya berukuran kecil. Diletakkan bersebelahan. <tik>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 Lampu belakang juga dilengkapi dengan LED linear. Ada juga badge Type R di kanan dan Civic di kiri. Di bagian atas bagasi terdapat spoiler belakang berukuran besar yang meningkatkan aerodinamis. Yang sedikit lebih tinggi juga memiliki antena sirip hiu hitam untuk menambah estetika. Sekedar informasi. Honda Civic Type R 2023 ini berbasis Civic hatchback generasi terakhir. Hanya ada beberapa perubahan yang membedakan tipe R untuk penanganan yang kompeten. Misalnya, platform tipe R yang baru memiliki dimensi yang lebih luas dan dirancang untuk dataran rendah. Tujuannya agar putaran setir jauh lebih baik dari Civic versi biasa. Selain itu, Kaca depan didesain lebih lebar untuk memastikan visibilitas yang lebih baik pada kecepatan tinggi, tidak jelas seberapa besar kaca depan Type R, tetapi Honda hanya mengatakan kacanya memang menjadi lebih lebar. Kaki-kaki Type R juga sudah diperkaku, dengan velg berdiameter 19 inci selebar 9,5 inci yang dibalut ban Michelin Pilot Sport 4, bertujuan agar grip yang dihasilkan menjadi lebih baik. Hideki Kakinuma, Direktur Pengembangan Honda Civic Type R baru di saluran YouTube Honda, mengatakan mobil tersebut adalah mobil sport terbaik dengan penggerak roda depan. Kami, Honda, telah menciptakan mobil ultimate penggerak roda depan yang selaras dengan insting pengemudi itu sendiri. Kami berusaha untuk kecepatan, kesenangan yang tak tertandingi dan kombinasi teknologi tinggi dan desain, katanya. Like off, the the like off, the the interior sporty saat membuka pintu untuk pertama kali, kesan pertama adalah kesan sporty yang tinggi. Suasana mewah menanti setiap orang yang membuka pintu. Aksen merah dijejalkan pada beberapa bagian seperti jok, trim pintu, logo H pada setir dan jahitan pada persneling, cat hitam digunakan pada panel instrumen, dengan desain yang secara umum mirip dengan Civic. Kulit Alcantara dan model bucket yang dilapisi kain di bagian tengah digunakan pada jok depan, Sisa bahan kulit tentunya bisa ditempelkan untuk melapisi interior mobil. Di sisi kiri dashboard terdapat pengenal nomor seri yang dapat memberitahu kode produksi mobil. Belum jelas apakah Honda akan memproduksi Civic Type R baru ini dalam jumlah terbatas atau tidak.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 Performa Honda Civic Type R lebih bertenaga. Di balik kap mesin terdapat mesin submersible berkapasitas 2.000 cm3. 4 silinder, VTEC turbo yang mampu menghasilkan tenaga 326 tenaga kuda dan torsi maksimal 420 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 6 percepatan. Salah satu upgrade mesin adalah bagian turbo. Sirip turbo sekarang dirancang untuk menciptakan aliran udara yang jauh lebih baik. Ini akan meningkatkan energi ekstra. Kaya Fitur Situs web resmi Honda Jepang mencantumkan Civic Type R 2023 yang dilengkapi sejumlah fitur. Salah satunya adalah layar Honda Connect. Ada juga AC zona ganda, tiga mode berkendara, pribadi, olahraga, dan kenyamanan, kopling air, penghitung putaran, pencatat data tipe R, kaliper Brembo 350 mm, diferensial geser helix LSD, navigasi dan aplikasi. Honda Lock R aplikasi Honda Lock R sendiri dapat menampilkan berbagai informasi tentang sebuah mobil, misalnya temperatur radiator, temperatur oli mesin, temperatur luar, geforce force, tekanan turbo boost dan informasi permintaan mesin lainnya. Aplikasi dapat terhubung melalui smartphone pengemudi. Selain fitur yang sudah disebutkan, Honda juga menawarkan fungsi pelepas speed limiter. Fungsi ini memungkinkan pengemudi untuk memaksimalkan kinerja mesin. Fungsi ini bisa diaktifkan jika pembalap ingin melaju di 13 trek di Jepang dengan kualifikasi JAF dan FIA. Tentu saja, Honda hanya membatasi kecepatan hingga 180 km per jam saat melaju di jalan tol. Saat limiter dibuka, mobil ini kabarnya bisa mencapai lebih dari 240 km per jam. Di Jepang, Honda akan menawarkan Civic Type R 2023 dalam 5 pilihan warna antara lain Championship White, Ton Grey Pearl, Crystal Black Pearl, Body Red, dan Racing Blue Pearl. Sayangnya, PT Honda Prospek Motor (HPM) belum merilis informasi apakah Civic Type R terliar ini akan sampai di Indonesia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 To get I just gotta get through. Cause I feel like taking off and. <laughs>